Apakah emas masih akan melanjut? Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan XAU US diterlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound di sekitar area resistan. Perhatikan! Jika pergerakan XAUUSD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1775,29 sampai 1772,58, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga XAUUSD dikembali bergerak bullish ke atas menuju level 1782,81. Sebaliknya waspadai jika harga XAU US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.772,58 maka ada potensi harga akan melanjutkan arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.768,19. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081